Oke okay guys, oke okay, sesuai ya Gua pengen cara ngasih tau cara upload Bukan upload sih download, kayak originalnya langsung Tapi langsung dari youtube guys, kayak dari youtube musik kayak gitu Iya langsung dari youtube musik, alias udah diarsip sama google guys Alias yang asli, ini masih jam 6, masih jadi gelap Tunggu gua matiin dulu mode otomatisnya Langsung aja, kita yang ke pertama kita cari untuk, untuk, kuat seperti ini, ya seperti ini, gua jadi, kalau kalian bilang, ke ya, sini dulu atau ke sini dulu, jangan percaya, ya guys, langsung aja ketik youtube pakai, terutama lagi harus pakai, -sung, susah nih, pakai add, nah biar gampang mudah dan dicari dan dia tuh namanya mau utup username-nya. Jadi jangan percaya kalau kalian, kalian nah, kita harus ini dulu. Itu namanya promosi cuma numpang lewat ya. nggak bagus tau kalau kalian cuma numpang lewat. Nah, lalu kita ke sini klik. Nah, kita ke add fit. Nah, fit yang ini. Tunggu ini keterangan. Nah, kita add fit. Nah, lalu kita cari lagu yang dimaksud. Nah, kalau misalnya lagu di video ini ah Kedengarannya jelek misalnya kayak lagu ini. Nah, ya, kayak lagu itu terus sama, lah, terus kita bandingkan dengan audio yang ini. Ini emang asli sih, gak salah. Emang itu asli gitu, download. Ini caranya pertama, YouTube itu. Pastikan udah ke afsip sama youtube Atau ada di youtube musik Yang kedua Kali ini bisa dicari di youtube biasa Yang ketiga Yang ketiga udah di upload Sama si pemilik hak cipta Ataupun apapun itu Dengan distribusi ataupun dari Rekamannya label langsung ya Oke caranya kita cari judul lagunya dulu Misalnya Apa ya Tunggu ke pikir-pikir dulu lagunya Oke lagunya kita galau five menit aja ya misalnya galau nah di sini kalian nah kalian udah mengetik galau lalu kalian kasih spasi terus kasih ini eh, maksudnya di ini terus kasih strip lalu lo kali kalian tambahkan topik pakai c bukan pakai k soalnya ini dalam bahasa inggris tunggu nih keterangan lagi tunggu nih keterangan Nah nih. Nih di sini tuh kita bisa lihat lagu asli-aslinya. Bahkan yang lagu Keki Bukan Boneka kita bisa cari loh. BTW, sekalian nonton di video yang gua tentang lagu Aku Bukan Boneka. Nah nih. Ini ada tuh. Ini adalah lagu originalnya guys. Tuh, bisa kalian lihat. Ini yang ini nih. Jadi kalian harus lihat-lihat dulu albumnya kalau album aslinya lu lihat dulu albumnya misalnya bentuknya seperti ini outfitnya emang asli dan sebagainya kayak misalnya aja Lil Pan nanti dia juga muncul kan dia sesuaikan dengan nama artis yang pertama selain artis coba kalian bisa cari dengan nama artisnya misalnya kayak artisnya cuman kayak Lil Pan tadi ini sesuai nama artisnya terus misalnya kita cari nama dengan ini mungkin itu enggak akurat ya. Soalnya, soalnya dia pakai judul lagu, Guys. Akuratnya. Jadi, tutorialnya seperti ini. Nah, lalu kita coba download lagu Galau dulu ya, Guys. Ini kalau yang ini albumnya. Nah, kita tunggu aja. Nah, kita pilih mau yang MP3 apa kayak lagunya MP3, MP4, OGG, OGG dan OGG. Nah, di sini kita tuh MP3 low oke atau oke okay, low artinya ya kualitas suaranya tuh agak rendah. Yang kedua medium. Medium itu kayak sedang audionya dan best ya artinya bagus. Ya, jadi seperti ini. Jadi aku pilih aja, saja karena aku suka yang apa ya agak bagusan. Atau misal, kayak lagu ini Idol yang ini nih kan kalau di video klipnya seperti ini. Hasil bukan boneka dan lagu, apa, lagu originalnya seperti ini aku bukan boneka boneka boneka nah itu kan terdengar jelas ya, itu karena mungkin faktornya mungkin video lama atau gimana ya seperti itu intinya nah oke okay, oke okay. kok kayak gini doang Wah, gak, kayak kagak ada artis diketahui oke okay, oke okay, cara nambahin ininya ya terus kita nambahinnya seperti apa ya coba lagu aku bukan menikah dulu ya yes kita ke uh, ulang lagi sebenarnya enggak usah ulang sih di aja eh tapi gue pengen lagu yang lain aja soalnya nanti kan di sini kalian di sini kalian tulis slash tag terus nama judul lagu lalu ini tanda dua ini dua terus kalian kasih nama artisnya sekan kirim. Oke, tag di Seafood. Nah, kita klik like apa aja di sini kita masukin pretty lagi. Sorry ya guys, loading-nya agak lama. Coba hotspot-nya kotanya mot. Nah, sini. Oh, ini. itu dia. Ada judul artisnya juga, guys. Ini Idol. Coba kita layan. Bang, gimana cara save lagu ini? Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. kau nah, caranya? Um, caranya kalian cari lagu dulu, guys. Yang udah gue download, tidak ada. Ini kita contohnya lagu ini aja deh, galau. Nah, kita download dulu. Kita tunggu sampai selesai, ya. Nah, seperti ini, coba kita play dulu audionya. Aduh. Namanya, nah, seperti ini. Aduh, ini kenapa? Zoom, astagfirullah. Nah, lalu kita play dulu. Benar, lagunya pastikan jangan sampai spam. Soalnya, ada yang kau bilang ke saya, Spotify-nya kok rusak sih? Yang Spotify, download oh, ya, audio, -nya, please. dan lalu kita klik ini titik tiga ya, ataupun yang area lainnya misalnya di sini eh bukan di sini tapi di bagian yang lain aduh yang ini nah lalu kalian klik simpan di musik simpan di musik simpan di musik atau nggak bagikan ke orang lain aja <tuh> sebenarnya ini enggak bisa sebenarnya usah se disimpan di musik kalau enggak nggak ada tandanya bukannya rusak atau gimana kalian simpan di musik nah di sini nih kita kembali dulu terus ini ke, tergantung tempat penyimpanan di mana di kartu SD atau apa nah lalu kita ke Telegram terus kita klik documents nah ini yang paling eh, ini yang paling atas karena menurutkan berdasarkan waktu <tuh> jadi wajar ya kalau dia paling atas nah di sini Coba. nah iya yang ini oke okay. emang usah kalian klik simpan di sini. Sebenarnya udah ada, cuman kayak arsipin gitu kalian kayak kalian tuh belum aktifin kayak fiturnya di pengaturan gitu nanti kalian bisa cek sendiri di pengaturan ini. Kalian cek sendiri aja dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan dadah.